Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang lagi di Derosa Otomotif Channelnya Otomotif membahas tentang mobil bekas di Nusantara Baik mobil bekas maupun mobil baru Bagi sahabat-sahabat semua yang ingin mobilnya Baik satuan maupun toko showroom dealer yang, yang mau direkomendasikan Dipasarkan agar supaya jualannya bisa cepat, insya Allah dapat harga yang bagus sesuai dengan harapan saudara semua. Bisa menghubungi saya langsung WA. yang baru mampir ke sini tolong di-subscribe lonceng juga agar supaya dapat notifikasi dan kasih komentar yang positif semoga bisa membangun dan bisa menjalin tali silaturahmi. Pada kesempatan ini Honda Mobilio tahun 2016 tipenya S e CVT bertransmisi otomatis warna hitam tahun 2016 kondisinya sangat rekomendasi recommended banget harganya bener-bener saya berikan harga yang pantas buat saudara-saudara semua saksikan ya jangan di skip skip tuh kondisi banyak masih Tebal banget ya, masih sekitar persenan loh, bannya. Dan kondisi mobil bodinya pun masih kaleng loh, masih kaleng semuanya. Saya rasa sih masih bagus ya, ini belum pernah dicet loh, kondisinya benar-benar istimewa ya, baik saudara uh, interiornya sangat bagus bersih nggak ada yang lecet-lecet kita masukin kunci kontaknya m.id nya yang model terbaru ya dan ini yang sudah AC digital kilometernya saudara-saudara masih sangat rendah 54.000 ya saudara-saudara Pemakaiannya sangat jarang pakai mobilnya terawat, sangat-sangat bersih dan wangi layak banget buat saudara-saudara. Pengaturannya di sini untuk mobilio ya, dia sudah elektrik mirror, pengaturannya power door lock dan pengaturan window lock, pengaturan di empat pintu. Oke okay, baik kita dalam-dalamnya ya kita hidupin ini model terbaru ya AC saya akan nyalakan Wow dingin banget ya cara on-off nya langsung memaksimal kita turunkan Oke okay, untuk anginnya untuk pengaturan arah semburan Radio tipnya sudah pakai LCD monitor. Untuk setirnya pun di sini sudah tilt steering ya, tilt steering tapi memang belum teleskopik pengaturannya. Nah. Untuk dashboardnya yang model terbaru sangat bagus banget, berbeda ya sama yang 2014an untuk interior-interior dashboardnya dan juga tetap masih kalau interior di atas tetap masih seperti yang lama nah, ini di penumpang depan sudah ada vanity mirror tapi yang di pengemudi tidak ada vanity mirror lampu baca dan di sini spion tengah dalam masih model fix standar Oke, okay, kita tes drive ya. Interior perseneling ya. Ini konsol boxnya model terbaru, ada cover folder untuk botol minuman, pematik api. Nah, ini penyimpanan laci terbuka, konsol box dengan model fix. Nah, dashboard dashboardnya tetap sih masih hard plastik. Di door trim pun masih hard plastik. Ayo, kita test drive. Kaki-kakinya sudah terasa Masih sangat-sangat bagus Untuk kaki-kaki Untuk segi, segi mesin Responsif banget ya Masih enak tarikannya Masih kenceng Nah ini saudara Kilometernya 54.000 Dan nya luar biasa enteng banget saya rekomendasi loh buat saudara lo setir dilepas saja dia nggak ngebuang ya sama sekali tidak ngebuang masih enak banget normal semua setirnya juga masih kenceng dilengkapi dengan sarung jok ya sarung jok yang tidak permanen bisa dilepas, dalamnya masih original, masih bersih. Interiornya benar-benar enak banget. Waduh, bagus, bersih. Insya Allah, benar-benar rekomendasi luar biasa ini mobil. Dapat mobil istimewa sekali, kayak kaki enak, nyaman. Ini saya tes yang di jalan agak nggak rata ya. Anda dengarkan. Nggak ada nggak ada kaki-kaki yang bunyi dakduk-dakduk ya Aman semua Enak banget mobilnya monitornya sudah dilengkapi dengan kamera mundur jadi untuk parkir saudara tidak usah khawatir oke kita lihat yang belakang sekarang sama mesinnya ya untuk di kap mesin masih asli bawaan dari pabrik tidak ada bekas aksiden atau pengok-pengok, tidak ada insya Allah mobilnya kondisinya bagus. Baik untuk bull head pun, ini masih sangat asli dari bawaan pabrik. Bull headnya masih asli, untuk mesin pun dia masih bening, belum pernah dibuka. Checklist checklist pabrikannya masih utuh semua. Ini mobil belum pernah turun mesin, tapi terawat ya so, saudara. Ini. Minyak rem di sini, aki di sini. Nah ini nomor mesin ada di situ. Untuk mesin halus ya, nggak ada suara yang pincang nggak ada. Suaranya masih langsam. Oke untuk mesin dan ruang mesinnya kita tutup Kita lihat di bagasi Bagasi belakang kita buka Pintu bagasi masih utuh ya Sil-silnya masih ada tanpa ada kerusakan atau eksiden Masih aman semua ya Masih asli bawaan dari pabrik Baik, kita buka di sininya. Di sininya Anda bisa lihat masih sangat rapi, asli bawaan dari pabrik. Insyaallah mobil ini tidak akan mengecewakan Saudara semua yang akan membeli kendaraan. Oke, saya akan tutup kembali. saya buka ininya ya kursi belakangnya kursi belakangnya cukup simple kita tinggal tarik uh, turunkan ini handle yang di kanan kiri untuk menurunkan kursi setelah itu kita tarik tali yang ada di tengah ini up nah seperti itu deng deng bagasinya jadi sangat luas bisa buat barang-barang saudara-saudara untuk menampung Lumayan ya, ini cukup besar loh. Nah, dan juga untuk di pintu eh di kursi belakang dia sudah ada laci ya laci penyimpanan dan spekernya juga. Di sini ada key folder juga sama Ah ini. Di sini untuk Honda sih rata-rata adanya di sini ya. Untuk e, dongkrak dan toolset dan ini kabel untuk alarm uh, sensor parking oke okay. di bawahnya kita lihat ban cadangan ban cadangannya masih sangat tebal banget, hanya saja bawaan dari pabrik velgnya velg standar ya bukan racing, jadi racing itu hanya ada 4 4 pis ban ya baik saudara kita jual dengan DP 30 juta angsuran 3,5 sudah termasuk BBN dan balik nama atas nama saudara-saudara yang membeli kendaraan mobil ini Insyaallah mobil ini sangat rekomendasi Harganya pun luar biasa, nggak terlalu mahal Saya rasa cukup ya buat ukuran kelas mobil yang sangat istimewa kondisinya Honda mobilio kami mereferensikan buat saudara dengan uang 30 dengan uang 30 juta angsurannya 3,5 dikali 47 bulan sudah termasuk BBN STNK dan BPKB mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan so, saudara terima kasih Mohon maaf apabila ada kekurangan Tetap jaga kesehatan Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Saya tutup di Rosa Otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh